Oh, I'm so cold Yeah, my heart's Like a star. Toyota Prius generasi terbaru akan segera muncul, masih dengan powertrain hybrid. Toyota Prius generasi terbaru akan segera diungkap di seluruh dunia, pada tanggal 16 November di Jepang. Bicara soal mobil hybrid, salah satu pionir mobil hybrid di pasaran adalah Toyota Prius. Mobil yang digunakan sejak tahun 1997 ini telah digunakan oleh 5 generasi. Artinya generasi terbaru Toyota Prius akan digantikan oleh generasi ke 6 yang sepertinya akan segera hadir di pasaran. Carscoops melaporkan pada Jumat tanggal 13 November tahun 2022, generasi terbaru Toyota Prius akan hadir di layar kaca pada tanggal 16 November. Bahkan Toyota menghadirkan kisi-kisi tampilan untuk Prius generasi terbaru ini. Salah satunya adalah penggunaan lampu depan yang agresif dengan desain berbentuk huruf C yang mengingatkan pada Toyota Crown. Toyota Prius generasi terbaru nampaknya masih mempertahankan isyarat desain generasi sebelumnya. Sekarang hanya dirampingkan dan kap mesin memiliki tampilan yang lebih aerodinamis. Seperti sebelumnya, Toyota Prius generasi terbaru ini masih memiliki model faceback 5 pintu. Satu hal yang menegaskan bahwa Toyota Prius generasi terbaru ini masih mempertahankan tenaga hibridnya adalah label, Hybrid Rebon. Namun banyak sumber yang mengklaim bahwa Toyota Prius generasi terbaru akan hadir dengan teknologi hibrid terkini. Salah satu klaim Toyota tentang Prius generasi terbaru adalah penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Selain itu, Toyota Prius generasi terbaru menggunakan platform TNGA-C yang secara khusus disesuaikan dengan platform E3 untuk mobil listrik. Mobil seri BZ Toyota, seperti BZ4X, juga menggunakan platform ini. Selain bermesin hibrid, Toyota Prius generasi terbaru juga hadir dengan PHEV. Namun, data teknis spesifikasi baterai dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya tidak diketahui. Selain itu, belum diketahui juga apakah Toyota Prius generasi terbaru juga akan memiliki versi elektrik murni. <Susuk>